Yo, apa WhatsApp? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gua ya, teman-teman semuanya. Oke, hari ini kita bakal melihat ya perbandingan antara Free Fire dengan PUBG Mobile Nah, ini bagaimana nih, ini banyak sekali kontroversi tentang dua ini ya, yang satu nyebut saat, yang satu ini nyebut ini, yang satu ini nyebut ini, nyebut ini, nyebut ini. Nyebut ini. Wah. Aduh, Wah, ada akhirnya ada ya, itu pokoknya ya, semua itu ya memang. Ada kekurangan, ada kelebihannya, gitu kan setiap game memang ada kayak gitu ya, kawan-kawan semuanya. Jadi apabila kalian memainkan game itu, yang nggak usah lah ngurusin game, game lain. <laughs> oke, okay, dah, oke, oke, oke. Ini kita langsung saja ya, bakal nonton ya. Ini di channel Arif. Nah itu ya Bagi kalian yang mau nonton juga nonton di sana langsung ya Linknya ada di deskripsi coy Dan ini gua udah like ya Nah gitu dong Kalau nonton itu like dulu Auto likernya mana boys Mana suaranya auto liker Waduh mantep sekali ya Bagi kalian yang sudah like Terima kasih sekali semua kalian semuanya ya Temen-temen Oke langsung saja kita bakal reaksiin ya Kita bakal tonton ya Oke, okay, ini dia. Oh, pesawat nih ya. di pesawat apa nih? Free Fire atau PUBG nih? Wah. Hmm. Oh. Hmm. Oh, ada sesuatu di radar katanya. Oh, ini Free Fire nih. Free Fire nih, di Free Fire nih, di Free Fire ada radarnya, coy. Ada radarnya ya kan. Oke, okay, nah, terus terjunnya kayak gimana nih? Oke okay, terjunnya sama aja ya kan kedua-duanya juga terjun. Oke, okay, nah, oh, oh, oh, yang mana yang PUBG? Oh, oi, oh, ei, ei, bentar, bentar, bentar. Nah, ini perbedaannya nih. Yang ini Free Fire, yang ini PUBG. <laughs> ini nih perbedaannya nih. Hey, what is the function of the board? <laughs> nah, ini dia nih. Dia maksudnya kata dia dia nanya nih. Yang orang PUBG ini nanya, apa ini fungsinya katanya itu skateboard yang dia pakai gitu pada saat terbang gitu kan? Uh, ini Uh, secara halu, honestly Aku juga tidak tahu <laughs> Aduh kok tidak tahu juga <laughs> Oke <Okay. laughs> Aduh tidak tahu juga ya Oke okay. Kita one line somewhere Oke okay. Kita bakal menurut oh. oh Oh ini basically musik ya. Mereka ini turun di satu tempat ya Berarti ini campuran free fire dan party mobile coy Oke okay. Nah ini Oke okay. Oh udah turun semuanya ya Ini kayaknya orang-orang party nih Wait ah, Kita kelepasan John. Eh Hilang John ini katanya Oh ini john nya nih Joninya malah berteman sama orang Free Fire. <laughs> Aduh, nih oke, okay, aku uh, lupa. Katanya memperkenalkan diriku. Namaku Joni. Nah, kan betul kan? Nah, hitam nah, nih Johnny, nah, Johnny. Ini nih Joni nih. Oke, okay, siapa? nama kau? <laughs> nah, ini nih, ini <laughs> ini yang sering gua temuin di Free Fire ya. Namanya tuh enggak jelas. Anjay, kok ada satu dua tiga lima tujuh delapan sembilan sepuluh. Banyak kali nama kau panjang banget gitu loh Itu biar nggak sama mungkin ya ID-nya juga Ya bagus juga sih Pakai nomor gitu oh, Tapi kepanjangan <laughs> Oke <Okay, man>. nah Oke <laughs> oke okay, okay, mantap mantap Alright Oh cool <laughs> oh, Oke <okay>. Keren wah <laughs> Waa wow, yaudah gitu Waduh nah, nih ini prepare nih Yang hitam uh. PUBG Wih Headshot langsung Anjay wow, Oke okay. wah wow, tembak terus woi masuk masuk masuk Woi Kenapa kamu nunggu Dude, tidak ada pintu oh, di game. Yeah, oh, oh, iya, aku lupa. <laughs> iya, dibuka langsung di headshot, anjay. Why Kebanyakan no diskusi. <laughs> Oke, okay, why? Oke, okay, orang PUBG nanya ya, kenapa tidak ada pintu di free fire katanya. Kenapa? Because uh, uh, in our game, uh, oh... Karena di uh, game kami itu untuk orang -orang perang bukan orang untuk orang menerima tamu ya. Nah, itu. Itu tuh semboyan orang-orang Free -orang Fire tuh, mantap. Mantap itu, sih, Untuk nge-counter. <laughs> Oke, okay. wow. tembak-tembakan nih. Oh, ini ini ini orang Free Fire nih. Yang, war yang warna-warni orang Free Fire ya. Yang hitam abu-abu ini uh, PUBG nih ini. Woy, oh iya Ini Fire. What? What? <laughs> orang party gak bisa kayak gitu coy Wah, menang Fire. Uh, dia di naik coy Oke, okay, terus apa lagi nih? Wow, ini orang Fire nih Orang Fire Lari, lari, terus okay. Guys What? What? Apa nih? We are in the red zone, zone. Wah. Oh. Waduh Wah, wow. red zone, eh. eh, pinggir, masuk, masuk Waduh, we are in danger Oh, iya, iya free fire namanya danger, ya kan Itu red zone, itu bedanya penyebutannya doang udah sama aja e juga Kalau kena metong okay. No, shut up. No, shut up, waduh, udah mati ya deh Langsung aja lobby, coy Waduh, oh, waduh, waduh, waduh, waduh Red zone, red zone, apalagi nih, wah Never under semit. nih Ini nih. Jangan pernah menyepelekan red zone, coy. Berbahaya, langsung tembak, anjay. Aduh, berbahaya. Jangan-jangan hati-hati ya. Oh, oh nih. Wah, ini PUBG nih. Wah, PUBG nyetir kayak gini kan. Kalau musuhnya ditabrak, Kalau Free Fire di retabrak ya kan mantul. Lebih masuk akalnya Free Fire sih. Mantul kan kalau ditabrak kepental gitu. Oh, ini free fire ditembak Terus mati nih PUBG yang menang Wow, wow langsung ditabrak lagi Memakai beca <guluh> Oh, badai Waduh Oke, okay. wow Langsung di counter lagi oleh PUBG woy. Dia nembak oh. Waduh, kena Lamborghini Lamborghini kan lagi Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Wow. Tapi darahnya dikit ya kan Lamborghini Langsung dibakar habis lagi ya yah Yah, langsung rata coy Sama monster ya monster mobil Oh, oke okay. What happened? Oke, okay, wah wow, ini orang Free Fire Fire in the hole Wah, mati dah Fix Dagom wow. nope. Oh, oh, oh Wah, ini, ini, ini, ini perbedaannya ya uh, Free Fire makannya jamur ya kan dulu Sekarang juga minum sih Ini ada apa tuh Prout ya, prout Nah, kalau PUBG kan minum Minum so energy drink Johnny? Yes, Papa Yes, Papa Why you... What are you doing? With a DM, Nemi. Wow. Apa yang kamu lakukan katanya bersama musuh Oh, dia temanku, bab. Ayo, it, sekarang. <laughs> Aduh, akhirnya dia join ya. Oi, Matt. Oke, hurry up. Oke. Wow, wow, wow, Set zone langsung. Oi, lari, boy. Lari, lari. Oh, Oke, okay. lari. Ya lari. Nah, Ya Nok, dah. Abis darah, coy Ini zone-zone habis ya. Sisa 15 belas orangnya sih. Nok, muah. Dito, long Nok ya. Bagus nih. Ya, tolong lagi knok lagi iya yeah, tolong ya yeah. kayak gini nih kayak gini nih nggak bagus nih jai kalau teman knok ya udah nggak usah ditolong lagi di lorenz mana bisa oke gini-gini. sinyalin Si lo ya sinyalin lobby itu tuh ngeselin banget deh udah red zone ketabrak lagi ya jai ya yeah. The ride, man. <laughs> ada orang lewat pakai mobil oh. itu lagi wait, wait, oh, Gimana Zoni? Wah ini Zoni nya, kenok deh yeah, coy yeay Zoni selamat. Ya nggak ditolongin ya mati anjir. <laughs> aduh, aduh, aduh. noh. Wow, wow, drone, drone, drone, drone Fire nih. Apa itu? Drone? Wow, bingung ya. Orang empat sih bingung. Gata, gak tak, ada drone di sana. Aduh. Oke, dan langsung ditembakin ya, oleh orang Free Fire. Dia langsung tahu tempatnya. Kan, gitu. oh, Oke, okay. udah mulai memahami nih orang PUBG. nih dia memberi, it, uh, tempat eh, memberi tahu oh. tempatnya. Oh. Tempat oh. Langsung boga, kan oh. lagi tembak metong gitu sure kan? Apa ini? Pochinki? Yes, why not? Yes, why not? Pochinki. Kalau ini Pochin katanya, in kenapa tidak ada room. pintu di setiap rumah? Uh, okay, okay. Mungkin dihancurin katanya. Welcome to Pochin, my friend! <laughs> wow, langsung di pelontar. langsung okay, dua-duanya guys. Oke, okay, fire, tembak tembakan makan tadi mobile. Apa yang terjadi di sini, Bong? Siapa yang akan menang? Oh, pelontar dikeluarkan. Apalagi? Langsung bom juga dikeluarkan. Uh, siapa yang akan menang? Nah, <laughs> mati dua-duanya, kocak. Oke, okay. wow. wah, wah, wow. anjay. Headshot, anjay. Dari Free Fire sini Mari kita lihat. Oke, okay, langsung di Apa yang terjadi? Wah, dibokong ternyata. Eh, enggak ya. Dibatu. Langsung headshot ya. Langsung. Wah, wow, yang di mobil juga diledakin nih. Dagom. Oh, tinggal satu. By one nih. Wah, wow, menang akhirnya dia coy. woi Loh. Nah. No. Oke. Okay. Wah, wow. UMP melawan dari Free Fire. Siapa yang akan menang? wow Wah wow, habis habis peluru coy. Wah, wow, wah wow, akhirnya pen fight. Wow, siapa yang menang nih coy. Pakai pen nih. Oh, pakai pen Oh, sisa satu ya. Bay one nih. Siapa ya? Boya, boya. Chicken dinner. siapa yang menang? Wah, wow. sama anjir. Aduh, kepukul kepala semuanya boya-boya chicken dinner. Mantul. Oke, okay, mantap-mantap. Wah, wow, ada Fortnite versus PUBG nih. Selanjutnya nanti ya. Oke, sekian dulu kita akhiri videonya pada hari ini, ya, teman-teman semuanya. Oke, sekian dulu video pada hari ini. Kalau kalian suka tentang kayak konten-konten kayak gini, silahkan klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian semua, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, ya, kan? Salam, Kiman.